Kali ini kami akan membahas tentang dampak sial memelihara sembilan jenis keturangan berlutut menurut primbon Jawa kuno. Berikut pemaparan kami dari tulisan ilmiah kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual Jawa kuno. Hidup sial atau apes bisa menghampiri siapa saja Namun jika hal ini terjadi terus menerus Maka perlu diwaspadai Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang selalu sial Hidup sial bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan orang itu sendiri Termasuk dalam hal memelihara burung perkutut lokal Oleh karena itu Perlunya memahami tentang ilmu katurangan berkutut bagi mereka yang percaya dengan mistis Kejawen. Mistis Kejawen sendiri merupakan manifestasi dari agama Jawa. Agama Jawa adalah akumulasi praktik religi masyarakat Jawa. Dalam praktik religi tersebut, sebagian orang meyakini ada pengaruh sinkretik dengan agama lain sedikitnya agama Hindu, Buddha, dan Islam sebaliknya ada yang meyakini secara puritan bahwa ilmu katuranggan adalah milik manusia Jawa yang telah ada sebelum ada pengaruh lain Paling tidak dalam kaitan itu terlalu banyak bukti berupa karya-karya sastra Jawa yang merupakan tuntunan bagi para penganut ajaran kejawen. Karya-karya yang dihasilkan oleh para pejangga Jawa itu sebagian memang ada pengaruh agama lain. Sebagai sedikit tambahan informasi yang kami ketahui Dan adanya kesalahan tafsir tentang istilah Islam kejawen dan kejawen Yang akan kami kupas pada video selanjutnya Burung perkutut menjadi pedoman untuk dipelihara oleh masyarakat terutama oleh suku Jawa dan bagi mereka yang masih percaya dengan hal-hal mistik Selain karena suaranya membuat suasana adem diyakini negara perkutut berdampak pada datangnya rezeki pada penghuni rumah Namun tidak semua perkutut mendatangkan rezeki ada juga yang justru mendatangkan sial bagi penghuni rumah Ingat, apa yang kami sampaikan bukan mengajak Ndoro mendebat untuk percaya atau tidak. Buru perkutut yang dipercaya memancarkan energi negatif ini memiliki beragam ciri yang wajib dikenali bagi yang akan memeliharanya. Tampak sial memelihara sembilan jenis perkutut ini mulai dari segi seret, rumah tangga kurang harmonis, penghuni rumah sering sakit-sakitan, dan lainnya. Masyarakat adat Jawa menyebut bahwa setiap perkutut memiliki katurangan atau ciri yang bisa dipastikan dan masuk ke dalam ilmu titen primbon Jawa. Perkutut brahmalabu Geni memiliki filosofi dewa yang membawa bara api. Ciri dari perkutut ini yaitu memiliki bulu-bulu berwarna kemerah-merahan dan tidak rata. Perkutut dengan ciri ini kurang bagus jika dipelihara, sebab membawa energi panas, bisa mengundang penyakit, bersegi kurang lancar, dan biasanya sering terjadi cekcok rumah tangga. Tuah, keturunan Brahma, lapor mengajarkan kita agar selalu dapat menekan amarah dalam diri, karena apabila kita tidak dapat mengontrol emosi, akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Perkutut katuranggan buntil mayat memiliki filosofi membungkus masalah. Ciri burung ini yakni di sayapnya ada bulu warna putih. Jenis perkutut ini tidak cocok dibelahara oleh orang yang berusia muda. Karena di dalam primbon jawa kuno, orang yang memiliki sering membahas kematian dibandingkan gemar bekerja kalau pemeliharanya masih muda jadi pemalas akhirnya ekonomi rumah tangga kacau kalau dikelola oleh orang yang berusia 50 tahun ke atas boleh saja sebenarnya kami lebih setuju disebut katungan buntel mayat daripada mayit karena pemaknaan bahasa dari mayat dan mayit itu berbeda buntel mayat berarti kain yang membungkus seperti rebung sedangkan bundel mayit berarti pembungkus jenazah. Tuah kadungan bundel mayit mengajarkan kita agar selalu ingat bahwa kita akan dihadapkan di dalam kematian untuk menuju ke alam kasunyatan atau alam kenyataan. Oleh sebab itu, perlu kita bertanggung jawab tentang apa yang kita perbuat pertanggungjawaban yang akan dituntut baik di alam dunia maupun kasih nyata Perkutut Katuran Brahmasuku memiliki filosofi dewa yang gelap mata Perkutut ini memiliki ciri yaitu berbulu warna merah agak merata di bagian dada dan punggung Mitos tentang perkutut ini cukup membawa energi panas. Jika dipelihara, pembelarnya gampang emosi, rumah tangga kurang harmonis, dan rezeki kurang lancar. Tuah katuran Brahma syukur sebenarnya hampir sama dengan tuah katuranggan Brahma labu geni. Namun, pada katurangan ini lebih mengingatkan kita agar tidak mudah gelap mata dalam menghadapi cobaan hidup. Perkutut Katran Pramah Kukup memiliki filosofi dewa yang bersembunyi Perkutut ini memiliki ciri yaitu bulu-bulu putih dari kepala sampai ekor Merupakan satu ciri dari perkutut ini Mitos tentang perkutut ini kurang bagus dipelihara karena bisa menyebabkan penghuni rumah sial Seperti sering sakit-sakitan dan dampak ekonomi agak seret Tuah katorangan Brahmah sebenarnya sama dengan tuah katorangan pramah Sukuh dan Brahma Labu Geni. Jika katorangan Brahma Sukuh mengajarkan agar kita tidak mudah gelap mata, dan katorangan Brahma Labu Geni mengajarkan kita agar dapat mengendalikan amarah, maka katurangan Brahmah mengajarkan kita agar tidak menutupi kesalahan dengan emosi. Kodot Katran Lembu rawan memiliki filosofi sapi pemarah. Perkodot ini memiliki ciri, yaitu bulu-bulunya tidak tumbuh merata atau hanya di bagian tertentu yang tumbuh. Mitos enam perkodot ini juga kurang bagus kalau dipelihara, bisa mendatangkan sial karena energi yang dipancarkan dari burung ini tidak sesuai dengan energi pemeliharanya, dan pemiliknya akan mudah putus asa. Tuah Perkutu rawan mengajarkan kita agar tidak hanya bermimpi untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Namun, kita diwajibkan untuk selalu berusaha dalam merapai apa yang kita cita-citakan. Filosofi Katuruhan Kelapang Pipit Memiliki filosofi menyimpang kebencian. Ciri dari perutut ini memiliki bulu putih di bagian dalam dada atau di sayap bagian dalam Mitos tentang perutut -perut ini dapat bertambah sial Bisa berubah segi serat Dan hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis Tuah katuranggan kelabang pipit mengajarkan kita untuk dapat saling menghargai pasangan hidup kita Keharmonisan rumah tangga dapat membuka rezeki Dan melancarkan segala usaha namun sebaliknya apabila sepasang suami istri sudah tidak dapat menghargai akan membuat keharmonisan itu hilang dan rezeki menjadi serat perkutut catuan Turgungwo memiliki filosofi ucapan yang buruk perkutut ini memiliki ciri yaitu bukan pada bulu melainkan pada waktu manggung atau berbunyi si burung yaitu pada malam hari. Mitos tentang perkutut ini kurang bagus dipelihara. Menurut primong Jawa, perkutut ini dipercaya mengundang sial pada kehidupan di lingkungan pemeliharanya. Tuah kataan tur gumuh mengajarkan kita agar tidak asal bicara, apalagi mendoakan keburukan pada orang lain. Perkutut Katonan Durga ngerih memiliki filosofi ucapan yang tidak berguna Perkutut ini memiliki ciri berbunyi tiada henti mulai dari pagi, siang, sore, dan malam Mitos tentang Perkutut ini kurang bagus dipelihara Menurut Limon Jawa, Perkutut ini akan membuat pemiliknya dibenci oleh masyarakat sekitar lingkungannya Tuah Katurangan turgo Ngerih Mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan kita Agar tidak selalu membicarakan keburukan orang lain Semakin kita sering membicarakan keburukan orang lain Semakin kita akan membuat keresahan Di masyarakat lingkungan hidup kita Perkutut Katurangan Kruk Bumi Memiliki filosofi ketidakpunyakan tanggung jawab Sedangkan pada pertutut jenis terakhir ini pada ciri fisik kakinya Ciri dari pertutut keterangan keruk bumi ini pencor, kadang bengkok Mitos tentang pertutut ini membawa kesialan Ini membuat orang yang meliharanya gampang tergoda untuk membelokkan tanggung jawab ketika bekerja Ketua Katonan Keruk Bumi mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas segala pekerjaan kita Ketika kita tidak memiliki tanggung jawab atas pekerjaan kita Secara tidak langsung kita akan menutup pintu segi kita sendiri Itulah tadi sembilan kotoran berkutut yang tidak bagus dipelihara karena dianggap membawa sial bagi pemiliknya Kendati demikian, Jigandoro tetap ingin memelihara berkutut tersebut karena sudah suka Atau karena ciri-ciri yang unik Menurut orang tua zaman dulu dan maka dianjurkan untuk tidak menaruhnya satu atap dengan pemeliharanya Dan dianjurkan ditaruh di lain atap rumah Misalnya, perkutut ini ditaruh di kandang atau di luar. Berbagai karya besar para pejangga, seringkali oleh para penganut mistik keturangan dijadikan sebagai petunjuk praktis. Dalam menjalankan lagu spiritual Bahkan tak jarang pula di antara mereka meyakini karya leluhur itu Sebagai pedoman dalam tuntunan hidup mereka Oleh karena yang mereka lakukan Berkiblat dari buah karya para leluhur Yang telah memiliki pengalaman batin Ada sebagian yang sering menyakralkan Beberapa karya bujangga itu Sebagai salah satu wacana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 Kalsing rebedok mirr in